Seperti diketahui bahwa di Pulau Sumbawa luas hutan itu kurang lebih hampir 86 persen berada di Pulau Sumbawa sehingga memang perlu perhatian khusus dari kami kehutanan sehingga kami di sana menempatkan 12 UPT KPH dari 16 UPT kami yang ada di Nusa Tenggara Barat. Jadi hampir sebagian besar, 75 persen berada di Pulau Sumbawa. Kedua, di Sumbawa dengan luasannya yang cukup banyak itu, ada tingkat kerusakan hutan, degradasi, deforestasi, karena ada komoditas yang dikembangkan petani dan program-program pemerintah kabupaten termasuk provinsi yang membuat masif masyarakat melakukan aktivitas perambahan atau perladangan ...dengan mengembangkan tanaman komoditas pertanian, sehingga uh, kawasan hutan rusak. Itu yang paling penting. Ketiga, Sumbawa itu sebagian besar tanahnya marginal. Jadi miskin hara penuh dengan berbatu, sehingga perlu upaya-upaya khusus dari kami... ...untuk melakukan sehingga keberhasilan dalam pengolah hutan cukup baik. Nah, dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, kami dorong beberapa komoditas yang di Pulau Sumbawa itu satu, komoditas yang memang tahan uh, banting di lapangan, misalnya kami sering sampaikan bahwa kayu putih kita akan dorong. Dua, beberapa komoditas unggulan yang ada di sana, misalkan tanaman ketak yang disampaikan oleh hasil riset teman-teman Kanopi 2, itu memang... Uh, Bagian penting kebetulan kebutuhan Pulau Lombok pun saat ini ketak itu untuk anyaman didatangkan dari uh, provinsi lain. Sehingga yang di Sumbawa itu, karena luas hutannya cukup luas, penduduknya sedikit, kami harapkan ketak bisa didorong, dikembang dikembangkan lebih masif untuk mendukung industrialisasi ketak yang ada di Lombok maupun didorong di Pulau Sumbawa. Uh, berikutnya, mengembangkan tanaman-tanaman agroporesti yang bisa tumbuh di bawah tegakan pohon. Sehingga dengan tanaman agroforestri tersebut masyarakat akan tumbuh untuk mencintai pohon di dalam hutan. Tidak ditebang karena kalau ada tanaman agropresi misalnya sekarang lagi ramai nanam peporang itu sudah otomatis begitu porang ditanam orang akan mengamankan atau menyelamatkan nah, tutupan pohonnya. Demikian juga dengan di sana itu kita harus didorong tanaman-tanaman industri. Misalnya juga misalkan tanaman yang uh, fast growing untuk uh, memenuhi kebutuhan di Lombok. Sekarang ada pabrik industri kayu lapis yang baru terpenuhi 25 bahan bakunya. Itu bisa dikembangkan secara besar-besaran di Sumbawa misalkan tanaman sengon untuk memenuhi kebutuhan di uh, Lombok itu beberapa strategi yang perlu kita dorong dilakukan di Pulau Sembawa. Kami eh, termasuk dengan Pak Gubernur, dengan Bapak Gubernur sudah sepakat bahwa sudah mulai 2019 NTB nol anggaran untuk bantuan jagung hmm. untuk APBD. Yang saat ini masih terus berlangsung adalah bantuan dari APBN dari kementerian. Kami sudah sampaikan juga ke kementerian untuk koordinasi di lintas kementerian di Jakarta supaya bantuan itu dialihkan dan kami sering menyampaikan bahwa ada tanaman-tanaman komoditas pertanian yang akrab dengan kehutanan. Misalnya dilorong hortikultura. Jadi hentikan untuk bibit-bibit tanaman semusim ter tersebut tersebut dorong tanaman hortikultura misalkan uh, nangka, nangka genja, terus uh, lengkeng, petempel, duren bangkok dan duren mangga angking Itulah uh, punya komoditas pertanian. Itu sangat akrab di kita gitu loh. Sehingga seperti halnya sudah saya sampaikan di Pulau Jawa itu kayak di Malang, di Bandung, Jawa Barat tuh itu sebagai besar pertaniannya dari uh, hortikultura. Nah, kenapa enggak? Di Sumbawa pun dorong itu. Sehingga tidak uh, uh, apa bertolak belakang dengan uh, program dari kehutanan. Gitu. Jadi, Madu Trigona itu menjadi alternatif uh, tambahan pendapatan masyarakat di sekitar hutan, termasuk di perkotaan. Madu, uh, Trigona ini lebih mudah uh, Bandel Bisa dipelihara dengan mudah Tidak seperti uh, apa, Dorsata sama Serana Sehingga ini perlu Dikembangkan dan mendorong Industrialisasi, tadi Pak Gubernur Sangat uh, setuju Untuk dikembangkan oleh kami Termasuk di UPT-UPT Mungkin kita dorong dengan berbagai pihak CSR-nya, kita dorong masuk ke sana Untuk secara masif Madu Trigona dikembangkan di Sumbawa. Kinerja dinas LHKNTB itu diukur berdasarkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Itu uh, IKU KAMI yang dicerminkan oleh uh, membaiknya Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan. Itu semua sektor masuk di situ. Kita harus mengukurnya misalkan udara, perhubungan kita harus cek kendaraan-kendaraan yang digunakan oleh perhubungan untuk tingkat emisinya. Termasuk dengan penelusian. Demikian juga tata kelola di hulu oleh e, para pihak termasuk kami, kehutanan dan UPT BP Dasail misalnya mengerjakan di hulu. Termasuk di hulu dengan Dinas Ke, Kelautan dan Perikanan. Karena seperti tadi itu kita uh, malah kita itu untuk Pulau Lombok sudah punya hmm. apa uh, status UNESCO. Lombok itu satu uh, geopark rijani, dua cagar biosfer Lombok. Jadi sudah menjadi satu kesatuan cagar biosfer Lombok yang memang di situ dalam cagar biosfer itu memandatkan agar tata kelola pembangunan itu harus berprinsip terhadap uh, pengolahan ekosistem, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan. Jadi tiga pilar itu memang harus dilakukan dengan dengan konteks itu termasuk Sumbawa juga. Sumbawa itu tadi Pak Gubernur menyampaikan dengan Geopark Tambora. Sesungguhnya yang lebih luas lagi, uh, Cagar Biospir Samota. Itu mulai dari Sumbawa sampai ke uh, Dompu Bima. Kalau Geopark itu hanya Bima Dompu sumbawanya sudah masuk sehingga konsep yang tadi sesungguhnya yang pak gubernur untuk kami melengkapi bahwa itu sebenarnya ada di konsep Cagar biospir, Samota itu UNESCO juga di situ memandatkan kepada para pihak termasuk pemerintah daerah tadi melakukan tata kelola lingkungan dengan konsep-konsep e, keberlanjutan termasuk dalamnya Cagar Biosphere apa keanekaragaman hayati e, pemberian masyarakat jadi itu harus dipegang karena kalau Pilar tadi ditinggalkan oleh pemerintah daerah, itu akan dicabut statusnya. Nah, jadi ada ada warning, dengan diberikan status kita sampaikan bahwa ini dia evaluasi oleh UNESCO secara bertahap, sehingga kita bersama harus mempertahankannya. Nah dengan konteks itu tadi mudah-mudahan Pak Gubernur juga akan menyampaikan dan sudah sering sudah melakukan MOU dengan Bupati Wali Kota untuk program NTB Hijau dan program NTB Zero Maksudku jadi semua mengembangkan konsep desa membangun hutan, desa mengolah sampah dari mulai uh, pelosok semuanya. Dan konsep itu sekarang sudah dilaksanakan sehingga nanti tata kelola hutan, tata kelola lingkungan itu uh, desa yang akan uh, melakukan. Sengaja dibentuk uh, badan pengolah. Ada JM-nya di Cagar Biosfer Lombok. Ada JM-nya yang tadi Pak Gubernur sampaikan lebih maju. jadi dua mengolah dua Cagar Biosfer Lombok dan uh, Geopark Rinjani. Di Sumbawa juga Pak Hadi tadi sebagai pengolahnya, termasuk Cagar Biosfer. Dari kerja-kerja badan pengolah ini yang intent dan punya waktu cukup untuk koordinasi dengan para pihak. Kalau pemerintah itu kan. Waktunya terbatas hanya selewat-selewat dan tidak ini makanya dibentuk badan pengelola yang independen dengan di situ ada beberapa orang uh, personilnya yang bisa inten berkoordinasi dengan para pihak di setiap kabupaten dan juga sudah diikat oleh MOU program jerowis dan NTB Hijau NTB Hijau tuh menyeluruh semua di situ tata kelola berbasis lain ke transcape terus industrialisasi sudah ada di NTB hijau itu ya. jadi ente, judulnya misinya NTB asri lestari programnya NTB hijau dan NTB jerois jadi di situ semuanya udah masuk seluruh konsep-konsep pembangunan berkelanjutan.